Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut ke monetisasi facebook nah, kita bahas apa lagi langsung ke daftar nah, namun sebelum lanjut subscribe dulu <guluh> subscribe Jadi, perlu diketahui ya Tentunya harus memenuhi syarat dulu Di ya, monetisasi? Iya Jadi, intinya Kita memang harus benar-benar teliti Ayo. Dalam segi apa? Dalam segi apa ya? <laughs> <laughs> jadi sebelum mendaftar kita cek dulu uh, kontennya gitu memenuhi syarat atau enggak kalau belum kita bisa cek kesalahannya ada di mana kita bisa cek di bagian ini di dokumentasinya itu cukup banyak sih banget. jadi salah satu syaratnya itu harus seribu anggota atau lebih grup juga harus bersifat publik nah, jadi kalau misalkan grupnya di privasi ini nggak bakalan lolos seperti masuk, masuk persyaratan juga betul sekali kalau di privasi ya betul sekali mengaji ya, harus dipublikasikan nah, yang ini, ini punya saya juga, ya. Anggotanya udah lebih dari seribu nah, karena grupnya privasi, jadi nggak bisa dimonetisasi. Oh, perlu diketahui juga, kalau misalkan kalian punya grup, ketika daftar grup, bikin grup itu pasti grupnya publik publik ngaji intinya ya, jangan kita privasi ya nah, jadi defaultnya itu publik ya terus kita pengen ubah jadi privasi ketika Facebooknya dirubah jadi privasi tertutup itu grupnya nggak bakalan bisa kembali ke publik Oh berarti permanen Iya jadi langsung privasi seperti itu ini hanya saya baru tahu ini ya tahu. Ya, syarat -syarat... ya pokoknya jangan di skip lah Menurutkan ada sedikit ilmu yang bisa diraih dari tutorial yang cukup sederhana ini. Nah, nah, selain grup Facebook yang dimonetisasi ada banyak kali oh, ini, ini yang yang sudah memenuhi syarat Memenuhi syarat iya maju nah, kita langsung masuk daftar jaringan dan mohon maaf juga Dixon suara motor <tuh> jadi pinggir jalan lain grup Facebook ada juga instan artikel video tutorialnya sudah saya sediakan di video sebelumnya kalau enggak bisa dicek di deskripsi ya maju siap melihat ya. tapi dicek kembali selamat fans banyak sih sebenarnya hampir sama kayak YouTube juga sama YouTube website kita harus mengikuti <laughs> mengikuti peraturan yang disediakannya ada juga fitur bintang yang mengajib kita cek ada salah satu fanspage yang memenuhi syarat karena ini diundang menggunakan bintang itu monetisasi temen kita cek dulu eh persyaratannya kadang yang bikin males tuh kayak gini eh, mana ya teliti membaca gitu maju karena kan dokumentasi dari setiap persyaratan tuh banyak-banyak nah, banyak link, link yang disediakan gitu saya enggak kalau sekolah Mang candil <laughs> paling males itu membaca. Hmm. Lebih Cinta. baik langsung praktek gituan. Tapi harus teliti juga ya, mengaji. Dipentingkan juga membaca. Iya kayak menjadi pintar. Amin. Jadi harus siapkan akun pembayaran nih. Setel pembayaran learning Hai uh, pinjau detail cuma nambahin pembayaran aja sih sepertinya mengajul ini sama dengan Anda akan memerlukan formulir pajak Jadi. NPWP. Iya ternyata ini harus pakai formulir pajak pengajul dari fitur eh uh, bintang ini Ini apa, Mang Jadir? Ini yang tadi yang grup Facebook kita lanjut aja, lanjut. Oh, yang daftar itu ya, Mang? Iya. Kita daftar Yang sudah memenuhi syarat? ya pengelola menteri kolaborasi merek. ternyata grup yang memenuhi syarat selanjutnya oh ini langkah-langkah untuk dimonetisasi ini iya maju halaman yang ditautkan kita cek ya. halaman hmm. yang sepertinya yang ini lah kalau enggak, yang ini aja. tahu tanahnya. Di sini diminta, eh, uh, masukkan ini. Kita sensor mengaji, oke. Oh, Udah. nah ini untuk menyelesaikan pendaftaran setujui kebijakan konten bermerek dan ketentuan layanan untuk pengelola kolaborasi nah. merek nah seperti itu mohon uh, maaf oh, jaringan ini. agak kurang baik seperti ini. cuma masukkan email aja langkah-langkahnya cukup mudah ya, ya akhir. Cukup tiga langkah doang oke saya akan meninjau silahkan dipantau di email terus kita cek untuk kolaborasi merek Kita nunggu lagi nih. Iya, nanti bakalan dihubungi sama pihak Facebook. Terus kita cari di sebelah mana fitur kolaborasinya ini lagi? sebelah mana? Caranya kita masuk Kecilang. ke Creator Studio kita di Facebook kasih tahu mengir biar saya dan rekan-rekan mengetahuinya ya itu Tampilan Saya itu. juga masih belajar man. Saya juga masih belajar dan ini pertama kali ya. Jadi tampilan dari Creator Studio Facebook juga uh, diperbarui. Maju tampilannya emang beda. Hmm. Udah berubah. Dari sebelumnya. Iya. Sebelumnya kan gini ya. Sebelumnya nggak ya? seperti ini. Ini juga pertama kali ini ini pertama tadi, kita langsung berjun cekin, cekin nah. pusing ini emang ya? iya, sedikit kukurilingan terus cat kopi, merah wah benar kopi ala itu emang ya. sangat ah sedih ada di bagian ya. si orang ini yang kopi tuh ah ya kopinya dong nah nanti ada di bagian ini ya, mengaji tapi nanti <tuk> kita tunggu aja dulu lewat email apakah disetujui atau enggak grup Facebook ini di mengikuti apa kolaborasi merah ada iklan instream jadi kalau untuk iklan instream tuh harus berapa? 10.000 pengikut ya? yang tayang juga hampir sama kayak YouTube lah gitu lagi. Ini juga ada. mungkin cukup sekian yang lanjut informasi yang bisa dibagikan oleh menil nantikan pembaruan terbaru dari cara ngereceh dari Facebook semoga informasi yang dibagikan bisa bermanfaat pasti juga mengundil telah membagikan informasinya dan sedikit ilmu tak sharing-sharing sedikit-sedikit yang terima kasih atas dukungannya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam